saya kita mendoakan kepada kamu semua mudah-mudahan tetap sehat diberi kekuatan Allah ditambah tambah rezeki kemudian uh, di dalam memimpin dalam keluarga menjadi amal soleh tabungan akhirat Allahumma Amin. jadi itu saja yang dapat menyampaikan sebagai pengingat karena aku sore-sore kayak mau pokoknya kainan susu temen kayak sore kok gantian ganti <laughs> inti saya itu mendoakan yang mendoakan mendoakan dan ini sebagai istilahnya sih Bumat Tausia ya dikatakan saya sebagai orang tua yang enggak kenal podo, kodo orang panjang umure terus nyembok ya, Nang Qur'an na'idah aja aja jeluhun was takhiruna. khiruna Agus ajarin syarab teka Tumur nafsin da, Maut Maut ah, Apa nak Buja semenik utane aku kain masuk Kapan matine Rahasia ini ke Allah Agar ngerti aku kapan punduk Ini ke Allah Aku ini ibadah terus Menit tuh Bunya lagi maksiat dicabut Kira ngerti bok Bunya lagi sih dek Sini bicara nantungan Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi khusni Pertemuan ini dan mendapat keberkahan Mendapatkan makhbi dari Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillah kita bersama-sama memohon kepada Allah benar pada pertemuan ini diberi keberkahan oleh Allah Diberi umur panjang dan ditambah rezekinya oleh Allah yang menghwari layak tasib al-fatihah Nahu bila'inna syaudara bin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Berikanlah kumpulan Reuni ini yang bermanfaat ya Allah dia yang memberikan kemaslahat dunia maupun akhirat ya Allah diberikan kevalitian dan ke ya Allah untuk berbakti kepadamu ya Allah untuk mengenang teman-temannya dan mengenang pada guru gurunya mudah-mudahan apa ilmu yang telah diberikan bisa bermanfaat dunia maupun akhirat dan mudah-mudahan kita tergorong orang-orangnya Allah bayangal namina sabirin, Allah bayangal minal muqsihim Allah ya allah berikanlah ampunan kita sudah fitur dia ya allah dan beri pemampunan kepada sesama manusia yang apabila kita belum bisa ketemu mudah-mudahan allah memberikan iktikad kita meminta maaf mudah-mudahan diampuni oleh oleh olehmu ya allah mudah-mudahan kita kegolong orang-orang yang ahli bertobat orang-orang yang ahli mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala guru kita, Pak Narso, yang sudah memberikan masukan-masukan yang luar biasa yes, kepada kita semua. Pastinya bermanfaat, pastilah Iya, Pak. Saya mau jagung nih. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, <iong Ripley> <s> Aiyah, <Bondaya> <gear> <memidas rapper�> <occurs> Untuk mengenang uh, jasa, -jasa beliau guru yang telah meninggal, mari kita lakukan salawat untuk guru kita. Oke, okay, mari. Nah, maaf ya, suaranya agak sembar sembar, biar gak terlalu monoton, ya. Nah. Dan sebasis, ilmu diterima semua amal yang terima kasih Pak Naso Ilmu, ilmu yang ilmu diberikan semoga bapak senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Amin. ilmu kalian ilmu betul Betul ilmu Terima kasih Pak ilmu Terima kasih Pak ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu kemutan ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu baik <tuk> aduh ya, ya, ya, ya, ya kemana indah itu iya. apa lagi? sambil kayak kayak kayak jadi kayak makan gorengan telur ngomongin apa bangsa? ya Allah ya Rabbi kayak kita jempolos kaya Nek kaya yuk Belum Apa Ya itu, genetic peth melayu Aduh, itu sekelumit kenangan kita Kenangan kita, kenangan SMP? Uh, selanjutnya mungkin Ada